Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber Setia yang hari ini sudah memberikan support Dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol Subscribe, like dan sudah ngeser-ngeser Semua video-video kita Oke baik ya aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu Kalian yang menonton video ini Dari daerah mana saja dan silahkan Bertukar informasi dan berinteraksi Di kolom komentar untuk mendapatkan Jawaban apakah aplikasi A, B, dan C ini memang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 40 aplikasi pinjol ilegal terbaru Yang mungkin nantinya salah satunya adalah aplikasi yang hari ini sedang kalian pakai Maka fix tidak usah dibayar lagi Langsung auto lunas Kenapa seperti itu? Ya, Karena aplikasi pinjol ilegal ini tidak memberikan manfaat apapun. Baik kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat. Bahkan hari ini mereka banyak yang tergolong menipu masyarakat kita. Memanfaatkan kesusahan masyarakat kita hari ini. Dengan tenor yang hanya 8 hari dan bunga yang cukup tinggi. Nah jika ada salah satunya dari 40 aplikasi yang akan kita sebutkan ini salah satunya adalah yang kalian pakai maka tidak usah dibayar lagi apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data apabila mereka masih tetap terus memaksa kalian untuk membayar sejumlah tagihan. Oke, udahlah Bang, langsung aja apa aja sih 40 aplikasi pinjol ilegal terbaru hari ini. Nah, ini dia. Yang pertama adalah aplikasi Rupiah meminjam siapa yang memakai aplikasi ini maka fix utangnya langsung auto lunas dan yang kedua adalah aplikasi pinjaman mudah dan yang ketiga adalah aplikasi uangku dan yang keempat adalah aplikasi kredit now. Dan yang kelima adalah aplikasi pinjaman pintar Lanjut untuk di urutan yang keenam aplikasi pinjol ilegal ini adalah aplikasi uangku pinjol tunai Dan yang ketujuh adalah aplikasi tunai kilat Dan yang kedelapan adalah aplikasi pinjamanku Dan yang kesembilan adalah aplikasi pinjaman tanpa jaminan Dan yang kesepuluh adalah aplikasi dana cepat Lanjut untuk di urutan ke-11 adalah aplikasi Lender dan di urutan ke-12 adalah aplikasi Dunia Kredit dan di urutan ke-13 adalah aplikasi Rupiah Tunai dan di urutan ke-14 adalah aplikasi Dana Cepat. Di urutan ke-15 adalah aplikasi Pinjol. Lanjut untuk di urutan ke-16 adalah aplikasi beruang beruang beruang dan di urutan ke-17 adalah aplikasi dana cair tunai dan di urutan ke-18 adalah aplikasi Happy Loan di urutan ke-19 adalah aplikasi pinjaman real amanah dan di urutan ke-20 adalah aplikasi dana cepat di urutan ke-21 adalah aplikasi jamin dana, dan di urutan ke-22 adalah aplikasi pinjam dana modal ID dan di urutan ke-23 adalah aplikasi pada pinjaman 77 dan di urutan ke-24 adalah aplikasi pinjaman tunai area Solo di urutan ke-25 adalah aplikasi pinjaman untuk daerah Tangerang tadi Solo dan sekarang Tangerang. Siapa di sini yang menonton video dari daerah Solo dan Tangerang. Ternyata dua daerah tersebut memiliki pinjol ilegal. Lanjut untuk di urutan ke-26 adalah aplikasi Saku Plus dan di urutan ke-27 adalah aplikasi Elastis Pinjam dan di urutan ke-28 adalah aplikasi Bina Kantong Bersama. Dan di urutan ke-29 adalah aplikasi Kantong Cerdik dan di urutan ke-30 adalah aplikasi Rupiah Plus. Lanjut untuk di urutan ke-31 adalah aplikasi Sophie Loan. Dan di urutan ke-32 adalah aplikasi Kapten Pinjam dan di urutan ke-30 Tiga adalah aplikasi kapten tunai Tadi kapten pinjam Sekarang kapten tunai Lanjut untuk di urutan ke 34 adalah aplikasi pinjam uang Di urutan ke 35 adalah aplikasi pahlawan pinjaman Menjadi pahlawan ini aplikasi pinjolnya Begitu maksudnya padahal mereka ilegal Lanjut untuk di urutan ke 36 adalah aplikasi dana darurat harapan Nama-nama mereka ini cukup jarang terdengar ya di telinga masyarakat Indonesia Dan seperti meyakinkan dana darurat harapan Berarti ketika kita sedang darurat kita perlu dana seperti ini Padahal mereka ingin menjebak kesusahan kita hari ini ya kan Lanjut untuk di urutan ke 37 adalah aplikasi pinjaman khusus Dan di urutan ke 38 adalah aplikasi KSP Dana Cepat Nih gue pengen ngingetin ya setiap aplikasi pinjol yang masih berlabel KSP Kalian wajib cek apakah aplikasi itu memang sudah beneran terdaftar di OJK atau tidak Dan kalian perlu ketahui semua pinjol yang sudah berstatus legal OJK itu tidak lagi berlabel KSP Tapi sudah langsung berlabel OJK KSP itu singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam. Nah, kalian itu bukan bagian dari anggota kooperasi tersebut. Kok bisa minjem ya di aplikasi Pinjol ilegal ini? Lanjut, untuk di urutan ke-39 adalah aplikasi Kredit Tunai, dan di urutan ke-40 adalah aplikasi Kredit Now, dan di urutan ke-41 adalah aplikasi Dana Heboh, dan di urutan ke-42 adalah aplikasi. Dana gampang oke jadi itulah tadi 42 aplikasi pinjol ilegal yang baru-baru ini terdeteksi dan ternyata mereka uh, yang memiliki aplikasi ini masih diduga dari negara luar ya cukong cukongnya itu bukan orang Indonesia dan yang hari ini menjadi pekerja dan terus diadu domba kita sesama kita sebagai anak bangsa ya mereka aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini tidak memberikan kontribusi apapun, mereka tidak membayar pajak, mereka tidak taat dan tunduk pada peraturan pemerintah dan OJK. Dan mereka hanya mengambil keuntungan dari kita yang hari ini sedang merasakan kesulitan perekonomian. Ya kan, Jadi apabila kalian memang sudah disebar data dan dipermalukan maka nggak usah dibayar lagi. ya. Aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini salah satu cara menutup mereka itu adalah dengan cara tidak membayar lagi. Dengan cara tidak membayar biaya perpanjangan bunga ini itu segala macam. ya. Supaya mereka ini tutup dan tidak tumbuh subur lagi di Indonesia. Oke baik ya itulah tadi 42 aplikasi pinjol ilegal yang boleh nggak kalian bayar. Dan kita akan terus ngeser ya nama-nama aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Kalian yang belum menekan tombol subscribe, like ya silahkan ditekan dulu tombol like-nya supaya kalau lebih semangat lagi untuk memberikan semua informasi dan edukasi terkait tentang semua masalah aplikasi pinjol ilegal. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.